Gayatri lahir dengan nama Diyah Dewi Gayatri Kumara Rajasa. Ia merupakan putri bungsu dari Raja Terakhir Kerajaan Singasari, Sri Maharaja Kertanagara. Ia mendapatkan predikat ratu dengan gelar, Raja Patmu, yang artinya pendamping Raja. Dari pernikahannya dengan Raden Wijaya, ia dikaruniai dua orang putri, Tribuwana dan Giyah Raja Dewi. Ia adalah wanita yang tidak ragu untuk memberikan saran, tidak ragu menyuarakan pendapatnya pada suaminya, Raja Kertajasa Jayawardana. Gayatri juga merupakan perempuan di balik ideologi yang Mahapati Gajah Mada miliki. Ia yang menanamkan ide pada Gajah Mada untuk menyatukan seluruh negeri tetangga di bawah satu federasi. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi Ibu Suri, dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapati. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Gayatri dengan lelaku hidupnya sungguh telah memberikan inspirasi nyata bagi perempuan bahkan di masa kini.